Terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di pagi hari ini Ada sebuah unggah spesial banget ya Dari salah satu fans yang luar biasa Selalu membanggakan salah satunya Leslar lover World Perasaan ya ini luar biasa Mengingatkan, menginfokan untuk kita semua untuk... Mendukung idola kesayangan kita, dedek olesi kejora, ini luar biasa. Persahabat, ya, Lesla Lawford Ford ini buka donasi untuk Ford Lesti di Ida 2021. Yuk, bantu Lesti jadi pemenang di Ida 2021. Direct message to l2w.id dan virus sahabat ya masyallah banget ya mudah-mudahan saja tidak lesti bisa mendapatkan piala penghargaan dalam ajang Indonesian Dangdut Award 2021. Ada kalimat caption Info juga yang dituliskan dalam postingan tersebut untuk Leslar lovers luar negeri atau yang mau vote tapi nggak bisa, kalian bisa titip pulsa ke kami ya caranya bisa DML2W.ID atau virus.leslar pilih salah satu nanti akan kami bantu untuk vote terima kasih Leslar lovers world dia menakutkan bergerak mematikan wow luar biasa persahabat ya yuk yang di luar negeri ia nggak bisa vote. Silahkan kalian tentunya kirim pulsa saja untuk membantu. Mudah-mudahan Dedek Lesti Kejora bisa mendapatkan piala penghargaan yang selalu tentunya kita harapkan bersahabat, ya, dari karya-karya terbaik Lesti Kejora. Dan berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan dari raja travel.id Ini wawancara langsung ya dengan Lesti dan Bilar Masya Allah banget ya senyumnya Membuat kita ketawa dan selalu membuat kita bahagia bangga banget persahabat ya Dan kita lihat persahabat ya di sisi lain perhatikan Kakak Bilar selalu saja memandang wajahnya dari Olesi Kejora ini konsisten banget Persahabatnya setiap diwawancara pasti nengoknya ke bini ya Terus persahabatnya memang luar biasa nih. suami Lesti mudah-mudahan selalu sehat Berkah barokah dan selalu diberikan kebahagiaan Ada kalimat caption juga luar biasa yang dituliskan oleh Raja Travel Terima kasih Kakak Rizky Bilar Dan dedek Lesti kejora sudah mempercayakan Raja Travel untuk melayani perjalanan tim Leslar Entertainment ke Turki selama 10 hari Semoga selalu berkenan di hati momen-momen terbaiknya saat perjalanan bersama Raja Travel. Dan terima kasih juga kepada para owner kami yang telah support ke opening trip ini Tuh Ada Kobas Koba Sosabatya salah satunya Kakak Bilar juga berterima kasih kepada Basuki Surojo yang telah membantu Leslar tim dan keluarga berlibur ...ke negara Turki, Masya mudah-mudahan sehat, selalu bahagia untuk idola kita. Dan kita juga mendapatkan info dari Dede Lesti Kejora, bahwa Lesti juga ingin kembali berlibur ke luar negeri bersama Leslar Junior nanti ya. duh makin gemes pastinya. Mudah-mudahan semuanya diperlancar dan semuanya dipermudah persahabatnya dukung. Doakan yang terbaik selalu untuk Lesti dan Bilar. Kita juga masih menunggu kejutan dan gak berbaik selanjutnya. Tetap stay tune potongan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik.